makanya ya Tuhan nafsul mudh lainnya <tik> ya. nah, kiri ji'i laraf bidi roh diadam marhiyyafat ghalidi dan ciri utama ubudiyah itu adalah nafosum makanya pertama surat Qur'an turun wasjud lah caranya sujud digus karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja sujud itu udah harus pas sholat seperti itu hati kita juga harus sujud otak kita juga harus sujud caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya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 Orang cantik tertentu. Mesti bisa benda. Enggak? enggak? yang soleha enggak mau. Paham ya? Tapi, cek kan yang dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba. Apa terus dia bisa ke langit. Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? semaunya, juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang Roto-roto, walawit taba'al haqqu'ahwa'ahum, lafazadati samawatu wal'artu wa'aman Fi hidunya rusak juga kalimat batil, didukung masif Mesti, misalnya Wah, nah, saya punya uang banyak, bisa apa saja Terus saya setrup, bisa Tetep dulu yang mau Dapat perempuan cantik, tapi terus saya berkecelakaan Terus impoten apa ya Berarti yang benar kan kalimatnya begini Punya uang apa saja, punya uang banyak Semuanya perempuannya mau, enggak sakit, enggak gempa, enggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu enggak terpakai. Gitu, padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua. Oh, nak ngomong kare kovo, raih sona Kan gitu kan lumayan. Kalau mundur, kita ajari waras udara di rumah. Lah <laughs> iya, kalau kalimat itu udah pasti orang kembali pada bos. Panaru, batal. Tak parah ya, kan? Didoi akeh. Gue itu ya, gemel pas sapi kelon rano gempa sehat, sing wedok ya pas sapian, apa nih? Kau anak rangis? Kau mau tetep -tet ceblok? Sarapin kelon, tetep ceblok ya Rasidoh. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba, misalnya gue di Bojowa Yuy, pekalon tercicitan Jawa ini umurnya tinggal berapa? tapi tenggelam? Wow <laughs> Rasidoh. Kalau sedikit marah ngomong pesimis, kok jawab tenggelam? tenggelam tenggelam itu mati. Orang iman tak itu mati. kalau orang mau pakai bahasa yang benar, dijual kayak buka enak. Nak ono oksigen, nak duniya gak gempa. Nah Indonesia tidak chaos, misalnya di mau akhirnya mencatat, "Dari Indonesia tidak ya bagus-bagus, rusuhan bagus-an lagi." Berarti ini ngomong begitu, uang banyak, berarti ya, ada apa? Aman, siap gempa oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu sini soal apa? alhamdulillah. Yeah. <laughs> jadi link ya. jadi proses uwan sangat, tauke itu dilatih, dilatih terus-menerus. Makanya Allah naik link nomor itu. Kue de ku pengen sing bogo krumu iku kok saka. Koe duwe meripat sing bogo delok iku kok sampe wong ngelingkan sato persatu. Aila huma Allah, A pada Tuhan yang berperan? Aman khalaqos samawati wal ardu. Siapa sih yang menyediakan langit dan Coba misalnya uang banyak tertumpuk dijumpuk be pengrem. Fa idza hiya tamut dumine ngalami iku ifaksi kaya neng ngene iki. apa? Dan Allah mengingatkan terus. Aamin tuman fis ayat ayyakh di bikumul Ardo tamu. jadi dari awal bumi didesain desain Allah memang bisa likuivasi Wong bumi itu Allah wal arti da bumi itu potensinya memang pecah datun itu sifat pokok jadi dalam bahasa Arab, dat itu maknanya sifat pokok wal arti da bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah terus Allah hindi kan sifat bikumul ardo faidah hiatamun, potensi bumi memang melumat Tamur mana dia man. cuma Allah yang pira, -pira nabi di Sulawesi itu. Contohnya saat Jawa tuntas. itu pilpres. <tuh> <tuh> <tuh> Coba jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, jeng. Allah ingatkan, ayak sifat bigumul ardo faidahia tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan wabek pengirang sungkeman tenah, ya Allah matur nuwun so ngaji.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 orang dibujuk pinter kok, ngeluh paham, orang-orang tenang jadi, ini cara bahasa Arab jadi, shot bumi ke potensinya ini memang <coughs> terus, tamur, isom melumat, memang harus didesain gitu like coba bawa bumi itu ada magma, ada ini, itu tapi, Allah mengingatkan terus di surat tabur amin, teman fisamah, ayat <tos> sifabikum al-ardofa idha hyatamu dia mengeleng terus, air yang tiap hari kita minum, Allah mengeleng kul aro'aitu min asfaha ma'ukum ghorong famai ya'ti'ikum bima'imma'in meskipun sekarang air itu gampang tapi kata Allah, oh, saya bisa tahu-tahu membuang air itu terus air itu kemudian hilang, tertelan bumi fa'idah, apa? terus famai ya'ti'ikum bima'imma'in lalu, siapa yang bisa mendatangkan air? jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali nah, tapi Allah gak tidak eleng peringatannya Allah, akhirnya ini agak penting, itu oh, pejabat Relasi mitra, akhirnya Allah nggak tahu disebut. Ya, Uw, akhirnya sedunia ini, dengan tiga day pengiran, nak, akhirnya sedunia disebut tinggumi. Aki -ti lukum, ilalap siku, urusan dunia tak pasrah nabung. No, akhirnya uang kange Murka, urusan orang di urusi Allah, tapi di diri apa? Ya, akhirnya uang baber rumus, pendidikan dia rumus, tiap kendi menteri ganti rumus, presiden dia rumus, ganti presiden juga no, ganti Perlu kertu si Cio, gak tutup KTP, gue ke. Le misalnya bener sing kartu telu, lu, setuju no kartu telu ya uang gue semangat. Seng bener kartu si C, setuju gue uang semangat. Di sini di uang makmur gue kartu gitu. Jadi uang seng mas makmur, gue urung presiden aku gue suka. Jadi seng marak. Iya tetep marak. <laughs> Akhirnya, oh tetep oboh seng, oboh. Tapi tetep oboh cukup tuh ya, maksud gue lah artinya negara itu urusan kedua, pertama tauket benar, lana tauket wis benar, kamu milih sesuai segi perintah nol, oh, ya sesuai nurani masing-masing, penting orang-orang sesuai order masing-masing, ane gusur ane gusur paling masir, gusur aguian paling masir, dulu lama ulama itu nantikan, -huk ma hukum itu berputar sesuai alasannya. Sekarang Al-Hukmu Yaduru Ma'a Ujrodihi. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Hukum <laughs> itu berputar sesuai itu Al-Hukmu Yaduru Ma'a Ujrodihi, itu yang benar. Bro. Tapi sekarang Al-Hukmu Yaduru Ma'a Ujrodihi. Sekarang opayi e kiroh, terus wani kiroh, terus musibah, karena Al-Hukmu Yaduru Ma'a Ujrodihi dia lengreng. kampanye. Lah tentang lain mati, ya Wong tua ya Anak ya itu kita harus ikhlas ngamal ronolil. lil yeah. Pencetan. -pencetan. Anak bojo wa umihi, wa sahibati, badani minum Kita hanya kembali. Kawan dan anak kembali ke Allah, kok saya ingin ngamal demi menusau, terus menusau itu sopok ketika itu tidak siapa hal siap. itu harus dilatih terus, terus. sampai anda ikhlas dan anak-anak isa itu dilatih, sampai tahu ikhlas